Kelelawar pampir adalah satu-satunya mamalia yang menghisap darah. Para ahli menduga beberapa perubahan genetik menyebabkan hal ini. Kelelawar-kelelawar tersebut telah mengembangkan sejumlah adaptasi fisiologis dan perilaku untuk hanya mengonsumsi darah. Gaya hidup seperti ini disebut sangwipora. Meski gambaran genetiknya masih samar, tetapi hilangnya 13 gen dapat mendorong perilaku ini. Demikian menurut laporan Science Advance, seperti dikutip dari Science News, pakar genom dari St. Kenberg Society for Nature Research, Frankfurt, Michael Hiller, mengatakan hilangnya gen dalam tahap evolusi bisa menimbulkan strategi adaptasi. Siler dan tim mengumpulkan buku instruksi genetik kelelawar pampir umum Atau yang disebut dengan Desmodus rotundus Dan membandingkannya dengan 26 spesies lain Termasuk enam dari keluarga kelelawar pampir yang sama Mereka kemudian mencari gen D rotundus Yang sepenuhnya hilang atau sudah tidak aktif akibat mutasi Dari ketiga belas gen yang hilang, tiga diantaranya pernah ada dalam kelelawar pampir. Tiga gen tersebut berkaitan dengan reseptor rasa manis dan pahit di hewan lain. Artinya, kelelawar jenis ini bisa jadi telah mengalami penurunan kemampuan indera perasa. Beberapa gen hilang diantaranya mempunyai fungsi meningkatkan kadar insulin dan mengubah gula yang dicerna menjadi bentuk yang bisa disimpan. Dengan kadar gula darah kelelawar pampir yang rendah, sistem pemrosesan dan penyimpanan ini mungkin kurang aktif dan gen terkaitnya tidak begitu berguna lagi. Gen lain yang juga hilang adalah yang berkaitan dengan produksi asam lambung Seperti ditemukan di mamalia lain Gen tersebut membantu memecah makanan padat Dan mungkin sudah hilang saat perut hewan ini berevolusi Untuk cenderung menyimpan dan menyerap cairan Fakta menarik lainnya Para kelelawar pengisap darah ini ternyata berbagi darah yang dimuntahkan temannya ini akibat dari sifat mereka yang rentan lapar Meski begitu Kebiasaan tersebut dilakukan bersama Sesama kelelawar pampir Yang sebelumnya juga berbagi darah dengan mereka Mereka mempunyai budaya saling memberi makan Dengan sesama kawan Itulah alasan Kelelawar Pampir menghisap darah.